Satu ringgit, satu ringgit setengah Satu ringgit setengah Satu ringgit setengah berarti Satu ringgit lima puluh sen Nah bagi yang anda di Brunei Darussalam sila... Hey guys Satu ringgit lima puluh sen Gila harganya ini Kok bisa gitu ya Murah banget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 udah banyak terjangkit juga eh semoga lekas sembuh dan kembali normal kembali ya memang coffee itu macam apa ya guys ya kalau kita tengok tuh udah tak nampak macam tuh tapi tetap ada macam tuh jadi kena jaga kesehatan ya Oke okay, guys kali ini kita akan reaction sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian ya di sini ada video tentang bazar Ramadan lagi ya kan tapi bazar Ramadan nya ini beda guys ya ini Masya Allah, ini adalah suasana Ramadan di Brunei Darussalam Mungkin daripada teman-teman sekalian yang nonton video ini juga banyak dari Brunei Darussalam Ada yang di Singapura, ada juga Malaysia, ada juga Thailand, Selatan, seperti itu, Patani, dan lain sebagainya Karena kalau saya lihat di analitik video saya, itu banyak juga dari negara-negara itu sendiri Dari Malaysia, Indonesia, terus Singapura, dari Thailand, terus dari Brunei Itu semuanya ada di situ guys Bahkan ada juga yang dari Amerika Mungkin ada orang-orang Malaysia Ataupun orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika Dan menonton video-video saya Tapi nggak mungkin kan orang Amerika istilahnya Menonton video saya yang bahasa Indonesia ini Ya kan Agak susah memahaminya, mungkin kalau orang asli sana. Pastinya, orang-orang yang dari kita yang tinggal di sana seperti itu. Nah, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go! Oke, guys, ini dari channel Kang Ading. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk channel Bang Ading, guys. Ya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tinggal di Brunei Waalaikumsalam Kali ini saya berada di salah satu tempat gerai Ramadan Di negara Brunei Darussalam wow. dan Setelah Ramadan ini hampir satu minggu berjalan Saya baru datang ke tempat ini Dan kita okay. akan melihat langsung uh, ramai juga guys Di sekitaran sini ya Karena minggu-minggu kemarin saya kerja Jadi saya ingin melihat langsung wow. Di sini sangat oh. ramai sekali dan saya akan coba melihat satu persatu ya dari sebelah sini dulu sahabat Nasi kata. kota Nur Amira. Jadi di sepanjang sini sampai ke belakang sana banyak sekali yang berjualan dan di sini terkenal sangat murah-murah sekali. Oke. Okay. Harga berapa nih, Nisan? Tadeng bi yang ada di negara Brunei Darussalam, silakan, Adi, bang. <laughs> Youtuber. Ya betul. <laughs> Terima kasih. Wow, ada yang kenal ya, nah, masya jadi, Allah. Jadi yang ada di negara Brunei Darussalam, silakan langsung datang saja ke area stadion. Banyak juga kue-kue di sini, nah, seperti ini kue-kuenya banyak sekali, dan banyak lagi aneka makanan di kawasan sini. Hmm. Wah. Wow. seperti ini ada sate juga nah ini ada sate kambing juga enak nah itu guys jadi yang rindu makanan sate sila langsung datang ke area asli ngiler banget nah, di sebelah sini juga saya melihat ada yaomi kebab, kebab. Nah. Tidak diragukan lagi, jadi di kawasan sini itu akan sangat ramai sekali pembeli karena selain harganya murah, di kawasan sini banyak sekali pilihan makanan yang bisa dibeli. Wow, saya juga datang ke sini ingin mencari untuk buka puasa, dan kita akan coba cari makanan ya. Uh, keren, apalagi guys. setelah seharian berbuka puasa akan sangat... Setelah, setelah seharian berbuka puasa Maksudnya setelah seharian berpuasa gitu kan kali melihat saja begitu banyak makanan di sini ya 1,5 Disini saya ada nasi katok berapa? Murah ya? Ini nasi katok ini Nasi katok ini berapa kah? Satu ringgit Satu ringgit saja Satu ringgit setengah Satu ringgit setengah berarti satu ringgit lima puluh sen Nah bagi yang ada di Brunei Darussalam Hey guys satu ringgit lima puluh sen, gila harganya ini. Kok bisa gitu ya, murah banget. Akan langsung datang ke area stadium ini. Nomor berapa ini kak? 46 Nah, nomor 46 Langsung saja datang ke sini. Oh, murah banget guys. Di sini juga ada lepok, nasi ada mie goreng, ada. pokoknya banyak sekali. Langsung saja datang ke sini. Terima kasih kak. Wow. Sebetulnya tadi saya ingin melihat sebelah sana, tapi ada musik. Ini banyak musik di sini. Saya takut. berpikir, ramai, guys. Asli, ramai, banget. Di sini juga ternyata ada yang jual-jual tawas panas, ini jangan, jangan dipegang. Video Nah, sila langsung datang ke sini ke area stadion. Nah, ada di sini juga terdapat banyak itu. Apa, guys, yang ini, guys? Oh, kayak ini ya. Sekali lagi, saya uh, bilang, Pak, apa ya, namanya kenapa di sini sangat ramai. Sekali pertama, harga di sini itu cukup murah, dan keduanya banyak sekali makanan di sini. Kalian bebas memilih makanan di sini, betul-betul banyak sekali, baik itu minumannya ataupun makanannya. Oke, okay. oke, okay, saya coba ke sebelah sini ya. Hmm. Assalamualaikum, Assalamuala. nah, jual apa ini, Bang? Nah, di sini ada mie goreng, ada pedeel, nah, ini apa ini bang? Nah, nasi lemak nasi lemak oh nasi lemak kusuk nah, oh, jadi yang rindu makan nasi lemak ini. ataupun makanan-makanannya lainnya silahkan langsung datang ke area stadion terima kasih bang okay. nah, sebelah sini juga ada ah ini banyak kue-kue juga nih oh. Yang mau buka puasa, yang ingin makan manis-manis, sila langsung datang sini, banyak sekali kue-kuenya juga. Allah, ngiler Bang. banget. Oke, okay. jadi ternyata sahabat ngading, di sebelah sana itu khusus untuk area seperti bakar ayam. Bang! <laughs> jadi sebelah sana itu seperti bakar ayam, bakar ikan, eh, sebelah sana, dan sebelah sininya makanan-makanan. Kita akan coba ke sebelah sana. Oke. Okay. Biar kalian tidak penasaran ya. Jadi di negara Brunei Darussalam memang sudah terbiasa setiap setahun sekali itu akan ramai yang jualan-jualan seperti ini. Sama kayak di Malaysia nah. berarti ya. Oh, oh guys ya. Ini ramai banget nah, asli. Setiap... Yang jualan juga banyak banget. Nah so, seperti yang tadi saya bilang di, di sana juga oh ada lab masak wow. juga banyak. Nah ini... Di sini ada kebab juga. Hmm. Wih, kebab kesukaanku saya itu. Kita ke ke sebelah sini dulu. Ini apa nih, guys? Ayam, Puyuh salai. Hitam. Oh, ayam tong hitam. Oh. Oh, tuh. Oh, dibakarnya di tong itu, guys. Ayam, tong hitam ya. Tapi memang saya melihat ada drum-drum warna hitam di sini. Uh, saya penasaran, saya ke sini sebentar. Oh jadi ayam tong hitam eh, apa rasanya? itu wah ternyata dibakar seperti ini sama nah ini gambarnya satu ekor 11 ringgit 12 ringgit oh. ada yang 13 ringgit tergantung dari besar kecilnya okay. pasti nah, kita sebelah sini hmm, sate guys enak wow. ini ini sate Masakan, sate. Masakan. sate berempah sate berempah jadi eh di sini asli betul-betul harum betul-betul wangi ya lah sekali ya saat kita berbuka puasa nanti dan di sebelah sini juga ada air tebu Oke paling larisnya air tebu guys asli banyak banget yang beli karena emang seger enak banget Wow cook juga sini uh, ada live juga tentunya lebih nikmat lagi kalau kita beli di sini karena langsung dimasak masih panas-panas uh, saya sarankan untuk segera datang ke area stadium sini ya ada kuitiau ada udon ada mie goreng uh, pokoknya banyak sekali ini di gerai nomor berapa ini teh yang jual nih, yang jual pun tidak tahu nomor berapa ini. 44 puluh area stadion, okay. nomor 44 nah. Jadi jangan khawatir. <laughs> saya lihat dari packagingnya sudah membuka sekali, ada cilinya, kemungkinan ini pedas ini. Oh. Dan yang masaknya sepertinya profesional ya. Oh. Boleh saya lihat sebentar cara dia masaknya ya. Oke. Okay. Okay. Oh, nah jadi... <laughs> silakan langsung datang ke area stadion sini, nomor 44, langsung masak di tempat panas-panas. Oh, keren. Oh. Oh. Ini udah kayak restoran gitu ya guys gitu masaknya ya. Kayak di film-film gitu. Biasanya kalau uh, ada live, live cook masak seperti ini, banyak orang lebih tergoda lagi karena harumnya itu akan menyebabkan. <tuk> nah, seperti ini ada asapnya, dia harumnya akan tercium kemana-mana, jadi akan banyak lagi orang yang akan membeli selalunya seperti itu, ya. Oke, okay. terima kasih, Kak. <tuk> Kita akan lanjutkan perjalanannya ya uh, sambil melihat lagi. Uh, assalamualaikum. Jual apa ini bang? Minuman apa ini? Lemon tea. Oh, Air oh, barley bang, kelapa satu botol tiga ringgit. Nah ini satu botol tiga ringgit saja. Oke. Okay. Aida paham nih minuman apa nah, itu guys? Eh? Ada nasi apa ini? Nasi kato? Oh Oke okay. Jadi sahabat ngading Jangan tidak usah khawatir Langsung datang saja ke area stadium sini Banyak sekali makanan di sini Kalian bisa pilih Dan harganya tentunya murah-murah Terima kasih bang Nah ini juga ada live cook lagi Dan ternyata okay. di sini banyak sekali yang melakukan live cook Seperti di sebelah sana juga Iya yes, sih lebih tertarik guys Lebih tertarik uh, ketika sebelahnya Cara masaknya oh, gitu ada, Ditampakkan ya apa nih guys kok kayak seger-seger gitu ya saya belum dapat makanannya saya belum dapat minumannya nanti kita akan cari ya karena saya pun sedang berpuasa dan saya sedang mencari untuk sungkai jadi kita akan cari ya apa yang lezat, apa yang enak waduh kalau dari panas, tadi saya udah beli semua itu. ramai sekali di sini. sekarang baru murah-murah asli -murah, tapi pengunjung sudah sangat ramai sekali bahkan tadi Bener. saya parkir pun sangat jauh sekali oh betul-betul ramai dan ini tempatnya itu luas sekali iya sih padahal masih lama banget Seperti ya Ini juga banyak minuman-minuman jual apa ini bang? slash oh berapa? dari uh, ringgit secawan kita. Dua ringgit secawan. Oh. Oke. Okay. Apa rasa nih? Uh, ada blueberry, mango, strawberry, Milo, rambina, kola, lemon, orange juice. Yang enak yang mana? Yang, huh? yang, enak yang, enak yang enak? Yang mana? Blueberry sama rambina. Oke, okay, saya coba blueberry satu. Oke. Okay. Okay. Tapi saya coba beli minuman dulu di sini satu ya. Hmm. Blueberry aja. Ya, coba blueberry satu. Yang ini apa? Oh, Milo. Milo ini? Milo, yeah, strawberry lah. Ada tulisan. Milo satu lah. Itu. Ya betul. Nah, jadi sahabat kading ramai sekali karena memang cuacanya cukup panas sekali, terik sekali. Jadi eh, sangat cocok sekali persiapan nanti bulan puasa untuk uh kental ya guys ternyata. Kenapa harus digoyang kak <laughs> biar gue merata, kan. merata ya ah. ternyata kental ya, saya kira tadi itu kayak uh, cair gitu, coer gitu guys ya ternyata Oke, kental Jepang, dia empat ringgit? 4 sama youtube nya apa, bang? nih kang adik ya. jangan lupa di subscribe ya iya adik ya, ya. hmm. Oh, masih budak-budak lagi, guys. Semangat untuk jualan ya, mau keren sih. Oke, sahabat tadi Saya beli dua ini minumannya. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan perjalanannya sebelah sini. Oke. Kadang ketika kayak gitu lupa namanya guys ya <laughs> Kalau nggak langsung dicari gitu nanti okay. lupa namanya Sehingga penasaran sebelah sini ada apa? Ikan putih, pari, berhan Oh, oh ikan bakar ini. nih Oh, sedaknya ah, ini, ikan eh, Berapa harganya? Ikan ada lima, ada enam, ada tujuh Ada lima, ada enam, ada tujuh Oke okay. Oh, kayak macam ayam percik juga. Macam tuh ya guys ya ikan bakar. Ini ikan apa ini? Pila -pila, Talapia, pila -pila. ikan merah, ikan pila -pila. sotong. Talapia itu kan nilai gitu ya. Ikan pila-pila, sorry. Pila-pila. Nah, buat sahabat eh. semua. Ah, ikan pila-pila. Di sini ikannya uh, cukup fresh dan banyak sekali jenisnya. Jadi yang rindu makanan seperti ini sila langsung datang ke stadion. Gerai nomor berapa ini, Bang? 167-168. 167-168. Oke. Okay. Saya ingin beli satu. Rekomen yang mana, Bang? Ikan pari bakal. Yang mana? Ini boleh. Ini isi Oke, saya coba satu. Oke. Yang ini berapa? Ini rp ringgit. Oke, coba saya satu. Oke. Oh, belum. Ya, buang. <laughs> Alhamdulillah. Sini, sini, sini, sini dulu. <laughs> sini dulu. Nanti <laughs> dulu. Alhamdulillah Kang Adin, saya ketemu yang selalu nonton channel Kang Adek. Terima kasih, Omang ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita akan lanjutkan ya. Uh, Tadi, berapa yang ini? Ya? Tajur ikan putih, okay. ikan putih, putih itu apa ya, guys? Apakah ikan nila ya? Nah, sabar. Ini terbukti di sini ya. Nanti akan sangat ramai sekali karena melihat dari jauh pun sudah beda sekali ikannya. Betul-betul fresh dan sudah sangat uh, selera sekali. menggoda nah, sekali sudah sekali, sudah banget apalagi sotongnya. Nah, ini sotong Oh, itu sotong. Saya kira ayam tadi. Tapi ini memang khas. Oke, okay, sorry, sorry, ya, sekejap ya. <laughs> sorry, sekejap saya susah. Hmm. Tujuh ringgit ya, bang ya? Oke, okay. terima kasih. sun Oke. Oke, kita akan coba lagi ke tempat yang lain ya. Asli gede banget. Hari ini saya sendiri, jadi saya bawa makanan juga, saya pegang kamera juga, saya tidak bawa orang, tidak bawa asisten, jadi sedikit susah. <laughs> Mohon maaf kalau kameranya sedikit goyang-goyang karena semuanya serba dilakukan sendiri. Jom kita akan coba lagi melihat-lihat lagi ya. Ah sebelah sini. Hmm. Apa ini guys? kurang-kurang tertarik walaupun ya. cuacanya cukup panas tapi ini ikannya tapi enak banget ramai sekali iya oh. bener ramai banget karena memang sekali lagi saya Padat. bilang di sini itu sangat murah sekali dan banyak sekali aneka makanannya nah. asli murah-murah tadi kayak cuman satu setengah ringgit tepat lepas tuh cuma tinggi ringgit gitu ikan segede gitu nah. Oke. Sepertinya mulut saya sudah mulai kering karena saya juga sedang berpuasa ya sahabat ngading semua Tapi insya Allah kita akan teruskan perjalanan dan saya juga sudah beli ini makanannya Dan saya akan coba untuk mencari nasinya karena saya belum... Ada nasinya di sini saya coba melihat ada apa ini yang... oh, nasi, nasi ayam. Apa? Saya cari nasinya dulu ya. ya <tuh> itu beli nasinya aja apa nasi sama lauk ya Bang nanti Bang. Oke. Okay. Tuh cucur-cucuran banyak sekali pilihannya di sini sahabat Gading jadi saya sedikit bingung mau beli yang mana satu. Iya benar benar pasti okay. bingung lah. Saya aja tipe orang kayak gitu guys ya Kalau udah banyak pilihan <laughs> tuh bingung <laughs> Nyaman, nyaman Esok, esok, esok okay. I'm from China from wow. China tuh rame banget Apa ini guys Ada ayam juga tuh Wah Mantap betul, oke okay, sahabat. eh uh, saya sudah harus pulang karena pertama di sini sangat ramai sekali. Keduanya, saya tidak bawa orang, tidak bawa kameramen, tidak bawa, si, bawa siapa pun. Jadi, cukup kerepotan saya membawa makanan, juga membawa kamera. juga Di sana itu ramai sekali dan bisa dilihat parkiran penuh sekali. Wah, wow. Untuk kali ini... Saya Asli. akhiri video saya kali ini ya... Banyak insya banget Allah, yang... Nanti kita akan sudah. sambung lagi di lain waktu... Dan... Doakan nah, saya juga... Saya insya Allah akan pulang kampung untuk... Cuti hari raya... Cuti lebaran... Jadi semoga... Di perjalanan tidak ada apa-apa, jangan amin, amin, sampai amin. kembali lagi ke Brunei Darussalam. Oke, terima kasih. See you, saya Kang Ading, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah tadi ya Kang Ading. Masya Allah, explore ya Bazar Ramadan. Suasana yang ada di Brunei Darussalam guys. Wow itu memang keren banget sih Kalau kita lihat tuh gede banget Sampai kang ading itu sampai keringetan gitu ya guys ya Dan banyak banget dan murah-murah Itu yang saya kayak Wow kok bisa murah banget gitu jualnya gitu guys ya Itu ayam segitu setengah ringgit saja guys ya Mungkin kalau di Malaysia kan ada kayak nasi lemak gitu Cuman sedikit gitu kan Tadi tuh ayamnya gede Ya satu potong tepung seperti itu Terus nasi seperti itu Wow, murah banget itu asli. Asli bikin ngiler ini, guys. Wow, buat teman-teman semua yang di Brunei Darussalam, jangan lupa ya untuk senantiasa ke Bazar Romaldon. <laughs> Melarisi istilahnya pedagang-pedagang di sana. Ya pasti rame lah, tadi aja rame banget antusiasnya. Apalagi istilahnya nanti setelah mau mendekati lebaran gitu. Pasar-pasar pun pasti akan rame di sana, guys. Wah, itu... Di sini aja, kalau mau lebaran gitu, pasar ataupun bisa dikatakan mall-mall juga rame banget. Parkir itu sampai nggak muat guys Asli bener Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Terima kasih Kang Ading sudah sharing kepada kita Suasana Ramadan di Brunei Darussalam Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong channel ini Dari Brunei, dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, dan Indonesia Terima kasih banyak semuanya Dan terima kasih kepada teman-teman juga Yang senantiasa menunggu video-video saya Terima kasih saya